Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak share dengan guys ni pure dimensional ke. Video seterusnya datang supply minimal yang kita nak tahu bagaimana price bergerak. The most basic question bagaimana price bergerak? Kita tengok chart MT4 kita. Price turun naik turun naik turun naik. Ni kenapa dia naik? Kenapa dia turun? Turun? Macam, dia turun. macam mana dia turun, macam mana dia naik? So yang cuma kita tahu dia turun naik gerak-gerak gitu gerak, gerak. kan. Tetapi sebagai seorang jurutera, ah saya sebagai seorang jurutera Sebelum you nak fix something, you kena tahu Function dia, macam mana benda ni bergerak, macam mana dia bergerak Baru kita boleh analisa Oh lepas ni dia turun kat sini sebab apa Lepas ni dia naik kat sini sebab apa Kenapa dia turun kat sini, kenapa dia naik kat sini, kenapa dia turun kat sini So, once you dah faham tu semua Nanti kita baru senang kita nak buat analisis Market, ok but The first thing, katakanlah kita nak belajar Bagaimana price bergerak. contoh sekarang Katakanlah, ini adalah market price Masa sekarang, keadaan sekarang Harga Euro USD adalah 1.12186 1.1286 live buat satu market Satu chart macam ni kita buat chart sendiri di mana price bergerak okey this is market price market price sekarang okey saya tandakan dia sebagai mp ataupun market price this is your market price untuk harga untuk Euro USD Oke okay, market price ini maksudnya keadaan harga sekarang kalau you nak beli this is your price okey harga market price bagi euro usd berapa tadi a uh, 1.12186 1. 1.12 86 1. okey 1.1286 lepas tu kita letak kosonglah kosong, kosong. okey and then kaui tengok dekat chart mt 4 tu balik kita letakkan ni sebagai dia punya tanda atas atas, okay, okay, saya makinkan lu punya ni. kita nak belajar macam mana price bergerak. Okay, saya tandakan sini sebagai sebagai tanda. Okay, now di sini saya letak harga satu point sini satu satu sini adalah satu point This is satu point satu maksudnya tanda harga ada mungkin mungkin atas lah. Yang ini pula satu point 1.12 dua lapan 830 and this is 1.128282 Ini contoh-contoh eh 2 3 4 5 6 7 8 9 all right. ni macam yang dekat mt lah you tengok lah harga kat tepi ni 1.1286 129 ni, ni dia punya harga-harga ke atas ni harga, harga dekat bawah so let's suppose market price dekat sini eh dekat sekarang dekat dekat di seri 1.12860. So apa yang berlaku sebenarnya bang? Dia ada proses jual beli di dalam market eh. Ada orang beli, ada orang beli Euro USD, ada orang sell Euro USD, ada orang buy USD, ada orang sell USD. So bila you nak beli, katakanlah katakanlah saya nak buy, you nak buy market price, maksudnya saya buy sekarang buy 6. Okay, bila you buy pula, you ada dua jenis order satu ada market order satu ada pending order katakanlah you buy sekarang ok apa, you, apa yang berlaku pada market adalah bila you buy sekarang boleh kerana you buy you beli maka market akan cari orang yang hendak sell katakanlah katakanlah suppose dekat 1.12900 ada 5 juta 5 million USD orang mahu sell ok 5 million And then dekat sini ada 4 million Okay And then dekat sini ada 3 million Sini ada 2 million And sini ada Okay, sini ada 2 million And then dekat sini orang nak buy Dekat maybe dekat 2 million Sini This is 3 million Or maybe sini 4 million And Sini 5 million Okay So, olah suppose, katakanlah ini yang you tengok dekat dekat sini you tak nampak tahu bang order-order ni semua you tak nampak bila you buka MT4 you, bila you buka MT4 kat sini you tak nampak order you cuma nampak candlestick sahaja, sebab ini adalah tier 3 tingkat 3 tingkat 2 yang ada di broker setiap broker dia akan ada MT4 manager dia nampak semua order orang nak buy kat mana orang nak sell kat mana apa semua kalau you boleh buka tu you boleh dekat MT5 maybe boleh MT4 dia tak pasti dia right flat right then click and then you pergi dekat depth of market. Depth of market sini you tak nampak. Dia kosong saja sebab broker tak bagi pada kita. Kalau dulu nampak sekarang dah tak nampak. Satu lagi you nak nampak cara ialah dengan buka C trader. Kalau you buka C trader ni contoh C trader eh? Si trader something like ini, Satu dia macam platform macam MT4 juga tapi you boleh nampak order dekat situ. So price bergerak nampak atas bawah atas, bawah. Kenapa? Sebab dekat sini ada orang buy. Limit. Dekat sini ada orang sell, maksudnya dekat sini ada buy ini. Dekat 12832 ada orang buy 0.5 million, ada orang buy 2 million, ada orang mahu buy 4 million, ada orang nak buy 3 million, ada orang nak buy dekat 1 million dekat 1.28316, okey yang ni pula orang nak sell orang nak sell ada yang sell 0.5 million kat 28339 ni 28329 ada 1.75 million ada 1.4 million so pendaklan ni banyak banyak dia De dekat tier, tier eh, tier 2 so you tak nampak this order kecuali you pakai N1, trade dia kalau pakai mp4 memang tak, memang tak nampak so a lot of order dekat belakang eh, you tak nampak so pendaklan ni something like this lah ataupun something like this dekat kita punya ni contoh Katakanlah, katakan let's suppose, uh, let's suppose katakanlah saya nak buy uh, 10 million lah, 10 million, eh, 10 million USD. Apa berlaku pada market ialah, bila kita nak buy, maka market akan cari orang yang nak sell sebab nak match. Dalam hukum supply ni mana, ataupun dalam hukum jual beli, bila you nak buy, you kena cari orang sell, bila orang you nak sell, you kena cari orang yang bagi katakanlah you ada kereta you nak jual you punya kereta second hand you kena cari orang yang nak beli dekat mana you nak jual bendalah tu of course you jual dekat mudah ke you jual dekat iklan mana-mana ke dekat dekat kalau you nak beli kereta pula you kena beli dekat orang yang jual you boleh beli dekat iuruska ataupun you beli dekat kedai baru ataupun beli dekat boleh cari dekat mudah so this is orang yang ke atas ni orang yang mahu jual so yang mahu jual ini okey ini mahu jual Seluar tulisan merah. Ini dipanggil orang yang penawar. Dipanggil penawaran. Penawar. Okey. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil supply. Bila sebut supply baru senang sikit kan. Supply. Maksudnya dia supply. Berapa harga dia supply. Biasanya akan lebih tinggi daripada harga market. Katakanlah. Harga market. Bagi. Ayam. Berapa inggit sekilo. Harga market. So, orang akan try jual lagi mahal. Supaya mereka dapat lebih. Untuk Orang yang bawah ni pula. Bawah daripada harga market. Orang orang yang mahu beli. Orang yang mahu beli. Biasanya dia nak beli murah-murah. Betul lah. Memang you, kalau jadi trader. Ataupun jadi pedagang yang bijak. Mesti dia nak beli dengan harga murah. That's why dia beli harga murah daripada market price. Mahu beli ni dipanggil demand. Okay. Now let's suppose katakanlah. Ada orang yang tak sabar. Ha, macam kita trade selalu tak sabar kan. You all semua biasa tak sabar. Apa you buat? You tekan. You tekan. Okay. Kejap-kejap. Orang yang mahu jual supply ni biasa dia akan letak pending order sell limit. Ha eh, ah, ni pending pending order sell limit. Okey. limit dekat this area. Ha ah, ni eh, kawasan dia kawasan supply ni. Dia nak dia nak jual 5 million dekat 1.12900. Ada yang nak jual dekat 12890, dia jual 4 million sudah so akan letak order sell limit kat sini pun 3 million dia letak 2880 dia letak sell limit kat sini 2 million dekat 12870 dia akan sell limit ok tetapi untuk yang buy pun sama juga katakan brother ni nak buy 2 million dekat 12850 di bawah harga pasaran yang ni buy kat sini yang ni buy sini and then ini buy kat sini so yang dekat sini semua orang yang mahu beli ni demand ni mereka akan letak order buy limit eh order sebab ni penting buy limit so what happen ok bila ada buy limit bila ada sell limit price cuba teka price gerak ke tak gerak biasanya price tidak bergerak sebab orang ni degil degil mati-mati nak jual dekat harga atas orang yang ni degil degil mahu beli dekat harga bawah macam you tawar lah you tawar ayam sekilo 8 ringgit you nak beli harga 7 ringgit orang yang jual tu cakap mana boleh murah sangat saya tak ada, tak ada saya mahu jual 8 ringgit 8 ringgit setengah you jual 8 ringgit dia jual 8 ringgit you nak beli 7 ringgit Laras juga duga duga duga duga kita setuju kita setuju saya setuju. Lalas deal ke tak deal. Tak deal kan. Dia minta 20 ringgit tak dapat, dia nak jual 8 ringgit tak dapat dia, dia tak dapat so price tak bergerak. Maksudnya dia stay kat situ tak ada deal, tak ada deal. Tetapi akan datang akan ada satu uh, pedagang ataupun pembeli yang jenis tak takdesak. Dia nak beli berapa harga sekarang? Whatever price I beli saja. Okey. So orang inilah yang akan menggerakkan market. Orang inilah yang akan gerakkan market. Contoh je. Contoh saya lah, saya nak buy 10 million. I don't want macam saya nak buy dekat bawah. Saya nak buy terus sekarang. Masa itulah, market akan barulah, price akan bergerak. Dia akan jadi apa? Bila saya buy 10 million, price akan cari orang yang sell. Dekat mana orang yang sell? Orang yang sell dekat sini. Dekat sini ada orang jual 2 million. So, price stop kejap. Price stop kejap, dekat sini. Orang ni nak jual 2 million, saya nak buy 10 million. So, berapa billion? Saya dapat... 2 million kat sini. Okey. And then saya cuma fill 2 million. Maksudnya ada lagi balance 8 million. Betul tak? Saya nak beli 10 million. Orang ni jual 2 million. Okey, saya accept. Saya dapat 2 million, ada lagi 8 million. Betul tak? Ada lagi 8 million belum fill. Ini yang dipanggil order yang belum dipenuhi, unfilled order. Okey. So bila tak cukup macam ni, ke mana price akan pergi lagi? Price akan naik atas lagi cari siapa lagi yang jual ke atas. Okey. Dekat sini ada orang jual 3 million. So apa jadi pada price? Price akan naik ke atas. Kelas naik ke atas lagi. Okey, saya buat kedua warna birulah eh. Kelas naik ke atas. Jadi dekat sini stop kejap, naik sampai sini. Okey, dekat sini ada orang jual 3 million. So dekat sini, bila price dekat 1.1288 saya akan dapat 3 million cantik like this. so, 8 million tolak dengan 3 million saya ada lagi 5 million eh? masih ada lagi tak cukup, saya nak buy 10 million bang baru 5 million dapat okay? so, apa jadi pada price price akan naik atas lagi price naik atas lagi mencari orang yang sell saya naik atas lagi, naik atas lagi dekat sini ada orang nak jual formula. So price pun naik atas dekat 1.12890. Okey, dekat sini saya dapat another 4 million. And then dekat sini saya dah fill 9, 9 million. 9 million, 9 million. Ada lagi 1 million lagi belum feel. Tak cukup lagi 1 million. So apa jadi pada price? Maka price akan naik lagi daripada sini sampai atas. Okey, dekat sini saya dapat 1 million. Right. This is RM1M And then, barulah cukup saya punya order RM10M Ni kita sembang juta-juta Sebab dalam forex, dia actually juta-juta Cuma kita yang tekan-tekan percuma-percuma-percuma itu Sebab kita ada leverage But, in real case In real case, big-big trader kat luar sana Dia orang memang order juta-juta RM1M -juta, eh. So, once saya dah dapat 10 m saya Saya dah dapat order saya okay. okay Saya dah dapat order saya So, price pun naik ke atas Sebab, bila orang buy Cari orang yang sell Dekat sini ada 2 3 5 campur 3 campur 2 jadi 5, campur 4, 9, so 1 so, price naik ke atas sampai sini so, ke mana price pergi? price stop sampai dekat 1.12900 1.12900 so, katakanlah urus niaga saya ni berlaku dalam masa 1 jam ok, 1 hour dari bawah sampai atas 1 hour 1 hour, 1 jam maka kalau saya tukarkan kepada tu, candlestick dia akan jadi macam ni lah candlestick ok so bila kita tukar kepada MT4 now you see you tukar kepada MT4 this is what happen ok contohnya kat sini haa kat sini brush naik laju naik laju naik laju naik, laju sebab apa sebab ada somebody somebody goal I don't know maybe Soros maybe Supper maybe I don't know but he got a really big money so what he did what he did is dia buy dekat sini. Dia buy dekat sini katakan ada buy one, 10 million. Dekat sini ada orang sell 3 million. Dekat sini ada orang sell lagi 3 million. Dan dekat atas ni ada lagi uh, whatever lah, okey. So apa jadi? Katakan ada 10 million you tak nampak order tu, tapi you kena gunakan imagination, eh, imagination. Apa orang ni buy lah? The buy maybe 10 million, maybe 100 million price terus naik naik naik sampai dekat sini ada orang menghujual Okey nanti kita akan belajar buat surprise zone kat sini you nampak dia langgar saja bang kalau H4 cuba itu tukar M30 dia akan ada sangkut-sangkut sebab ah dia sangkut-sangkut kat sini saya kecilkan sikit M30 tadi kita ada surprise zone price nampak sini. nampak tak ada sangkut sikit bila dia sangkut tu maksudnya kat sini order ada ada orang maybe ada order 2 million or 3 million kat sini so bila dah fill order sini order orang yang buy tak cukup apa lagi apa jadi pada price price naik atas lagi price ni atas lagi sampai kat sini sini ada orang order lagi ada orang order maybe kat sini maybe 3 million macam contoh saya buat tadi contohlah contoh 3 million and then dekat atas ni maybe ada 5 million okay. so bila press trigger kat sini dah order 5 million so lagi 5 campur 3, 8 lagi 2 million tak cukup so apa jadi pada price jelah Price naik lagi naik atas naik atas naik atas sampai order dia cukup so ni contoh contoh macam mana price bergerak eh price bergerak so benar ni base pada order tapi macam mana kita nak tahu dia buy ke sell kita tak tahu saya pun tak tahu siapa-siapa pun tak tahu kecuali orang bank so, yeah, orang bank dia dapat info ada certain brother buy very very big so big big big trader contoh-contoh eh? big trader so tetapi kita tak boleh tahu benar-benar itu cuma kita boleh melihat daripada kesan kesan daripada candlestick macam mana nak tahu dia punya big-big order tu? contohnya nanti kita akan belajar buat supply and demand so inilah dia contoh sini bila ada supply zone bila ada demand zone price naik atas ni naik atas price sampai sini mantul balik bila price sampai dekat supply zone price mantul supply zone timeframe besar yang nampak sebatang naik tapi timeframe pecik tadi dia reject reject, reject. so macam tu nanti kita akan aja macam ni kenapa price turun bawah uh, dari atas sampai turun bawah sebab belakang kita ada Supply zone which is kita akan belajar lebih detail sebab di sini ada orang banyak order sell banyak orang order sell kat sini bila price sampai sini price turun ke bawah turun ke bawah sebab so, thing this video jangan panjang but the most important thing You kena faham dulu bagaimana price bergerak ingat eh bila you buy this is very very important bila you buy price akan cari orang yang sell bila orang yang sell price akan cari orang yang buy and then Pergerakan naik ke atas ataupun turun bawah bergantung kepada siapa besar order dia. Siapa kuat. Katakanlah dekat sini 10 million. 10 tolak 2, 8. So, 10 naik atas, naik atas, naik atas. Lagi besar you, lagi kuat. You boleh push price ke atas. Tapi kalau you uh, you buy kecil saja, langsung tak bergerak. Eh? You buy 0.01 kat sini memang langsung tak bergerak. okey So, kena faham tu Konsep supply and demand. Pertama, Okay, kena faham pergerakan price di mana bagaimana price bergerak. Okay, and then supply and demand siapa lebih besar, dia akan menang. Sama ada supply ataupun demand, dia akan menang. I think it, video ini agak panjang but this is very very important. Okay, kemudian kita akan belajar lagi macam mana perbuatan balance dan juga imbalance berlaku di dalam market. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.